السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ما يهذله فلا مضلل وما يهذله فلا هذيل ربي صلحي صدري wa yasir amri wahduna habda min lisani yafku hukmi amma batu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semuanya kita anak-anakku semuanya min 14 pada saat ini masih diberi nikmat yang luar biasa kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. kedua, sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di akhir Amin ya robbal alamin. Halo, selamat sore anak anakku yang sholih dan sholat. Sambil menanti berbuka puasa, dengarkanlah cerita saya yang singkat ini Yaitu ceritanya ini anak yang ikhlas dalam menghadapi ujian Yaitu ujian kehilangan sesuatu Nah, anak-anak dengarkanlah cerita saya Ini ceritanya tak kasih nama Pelakunya yaitu Zidan dan Zahra Hari Minggu Sidang pagi-pagi sekali bangun. Nah, setelah bangun Zidan kemudian pergi kamar ke mandi yaitu untuk mengambil air wudu. Setelah mengambil air wudu, Zidan kemudian pergi ke masjid bersama kakaknya dari ibunya untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Nah, setelah selalu subuh, mereka bertiga pulang ke rumah. Nah, kemudian sampai di rumah, mereka menjalankan pikir-pikir ibadah-ibadah pagi hari. Ada yang pikir, kemudian setelah bertiga pagi hari, kemudian membaca Al-Quran dan lain-lain. Setelah kegiatan ibadah selesai, kemudian sidang bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Nah, setelah mandi Zidan kemudian e, apa mengambil baju atau pakaian yang ia sukai. Setelah ia mencari-cari baju yang ia sukai, tidak ketemu. Akhirnya Zidan minta bantuan memanggil kakak dan ibunya. Mula-mula yang dipanggil yaitu kakaknya. Kak, Kak Zahra, tolong Zidan. Si Apa, dek? kata Kak Zahra. Sini, Kak, tolong aku. Bajuku yang kemarin kok enggak ada ya, Kak. Baju yang aku sukai berwarna biru kemarin. Kemana ya, Kak? Apakah Kakak tahu? di mana ya, Kak? Tolong bantu Zidan." Si Akhirnya, Kakaknya pun menjawab. Iya, dek. Coba tak carikan dulu, tak cari di sini dulu ya. Sabar dulu ya, dek. Iya kak. Akhirnya si sambil mes, sambil menanti mencarikannya kakaknya, Dia pun juga mencari sendiri. Kemudian kakaknya mencari pun juga tidak menemukan. Akhirnya e, si kakaknya zahra, dek nggak ketemu bajunya. Ya evas dulu ya dek, ya sabar dulu kita cari dulu, kamu cari coba tak tanyakan kepada ibu dulu kemudian kak Zahra pun memanggil ibunya ibu, bajunya adik kemarin kemana ya bu coba dicari, biar dicari dulu akhirnya si pun juga memanggil ibunya ibu, ibu sampai merengek-rengek bajumu kemana bu, bajumu kemana bu gitu. Nah akhirnya ibunya pun juga datang mendatangi si, si Baju yang mana nak, kata ibunya Baju yang biru yang dibelikan ibu kemarin bu Kemana ya bu, kok oh, enggak ada Kakak mencari juga enggak ada Aku cari-cari juga enggak ada bu Oh gitu, coba dek Mungkin kemarin ke bawah Barang-barang baju-baju yang sudah enggak kepakai Saya kasihkan ke orang lain dek itu Kata ibunya, mungkin atau ikut ke situ, Dek. Nah, akhirnya ibunya pun juga mencari, tidak pernah Kemudian belajarlah untuk ikut jadi ya, Baju itu sudah tak kasih ke orang lain. Insya Allah nanti sama Allah akan diganti, yang lebih baik yang lebih bagus lagi kok Dek. Itu kata ibunya. Oh, gitu ya, Bu? Iya, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan yang lebih bagus ya Bu Iya nak, semoga mendapatkan yang lebih bagus Selama beberapa waktu, beberapa hari Si Darpon sudah tidak mau lagi Sudah tidak sudah melupakan bajunya itu lagi Hanya beberapa waktu kemudian Datang pamannya Nah setelah datang pamannya Mengotak-ngotak pintu itu assalamualaikum assalamualaikum nah kemudian Zahra dan sidang menghampiri pintu tersebut nah sampai di pintu sampai di pintu kemudian Sidam membukakan pintu tersebut nah, akhirnya oh, eh papa terima kasih karena sudah ada Iya, iya ke nah, sini. kesini Tuh. Akhirnya pamannya masuk ke rumah Kemudian berbicang bincang bersama keluarganya Sidan dan Zahra dan ibunya Akhirnya pamannya mengeluarkan oleh-oleh Untuk kedua anak tersebut Sidan dan Zahra Kemudian pamannya mengambil Mengeluarkan oleh-olehnya Sidan sini Mendekat ke paman Ada apa paman? Akhirnya Paman memberikan Oleh-olehnya kepada Sidan. Sidan ini oleh-oleh buat kamu Terima kasih Paman Kemudian Memberikannya ke Zahra Zahra ini buat kamu Terima kasih Paman Mereka berdua sangat gila, sangat gem gembira Setelah mereka Menerima oleh-oleh oleh dari Paman Kemudian Mereka berdua Membuka oleh-oleh oleh Tersebut. Kemudian Si Zidan membuka Membuka oleh orangnya Paman Alhamdulillah Ini baju seperti yang aku cari kemarin Paman, terima kasih ya Paman, Alhamdulillah ya Allah Sudah diganti bajuku Yang hilang kemarin Nah itulah deh, katanya ibunya Itulah Allah maha be, Masih, Allah maha be, Nyayang Nah barang yang telah Hilang, maka akan diganti. Ya Alhamdulillah kan De. Sekarang sudah mendapat ganti dari paman. Ya, pa. terima kasih ya, paman, sudah memberikan oleh-oleh. Kemudian yang sangat disayangi oleh Sidan. Sekian cerita dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Jadilah kalian anak yang sunnah. imbalan yang lebih baik sekian ya bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf bila hitafiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi